Sahabat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat bediler dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion Yang lagi ready stock di Jaya Rival Nah di depan saya ini ada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 terbaik di seluruh Indonesia pada tahun 2023 nah di depan saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin PCP dengan varian popor yang sangat menarik ya sahabat berdealer tapi kali ini saya akan mengulas salah satu dari senapan angin PCP yang ada di depan saya ini Nah kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion 2760 stainless hexagon klasik hitam plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler dan untuk tabung dari senapan angin ini e, terbuat dari bahan kuningan stainless jadi seperti ini berwarna Uh, stainless ya sahabat berdiri untuk tabungnya dan untuk ode tabungnya ini 27mm yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 3000 PSI. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan uh, tekanan angin maksimalnya bisa mencapai 3000 PSI yang mampu menghasilkan uji power besar hingga 1100 fps. Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer ya sahabat berdiri. Jadi manometernya terletak di bagian bawah popor dan untuk manometernya ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian untuk model popornya klasik hitam seperti ini ya sahabat beginner. Jadi ada sedikit balutan berwarna coklat di popornya. Nah, ini sangat keren sekali dan untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut kuat dan juga kokoh kemudian di belakang popornya ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ya sahabat bediler jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler dan untuk Grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler jadi semakin banyaknya tarikan dari Grendel ini maka semakin besar Pula untuk uji power yang dihasilkan, kemudian senapan ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual. Nah, di sini ada eh, yang per, bidikan yang pertama, itu ada di ujung laras, kemudian yang kedua ada di belakang senapan angin. Ya, sahabat bidiler, jadi bidikan ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bidiler dengan jarak akurat hingga 20-30 sampai 30 meter. Dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini Dibanderol dengan harga Rp 1.965.000 Sahabat Bedirat Sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game Dengan power yang luar biasa Mantap ya sahabat Bedirat Jadi untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu Dan dengan harga segitu pun Sahabat Bedirat juga sudah mendapatkan Beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, kemudian untuk senapan-senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi untuk senapan-senapan ini pastinya sudah dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bedir mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu Sahabat bedir dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik Dan bagi kalian yang ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Nah untuk informasi pembeliannya nanti akan saya taruh link di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bedir Oke